Misalkan batang utama ini lebih besar daripada yang lain, Ya, kedua, posisinya titik tumbuh dan rata tubuhnya lebih dominan, lebih dominan dalam hal ini, dia lebih bisa langsung bisa kita lihat bahwa dia itu mewakili komposisi dari batang ini menjadi batang yang dominan. ya. Bukan konsep yang seperti ini, bukan konsep yang ya karena pertama untuk konsep secara pokok ini tetap seperti ini, cuman apabila nanti ada titik tumbuh atau apa namanya, arah tumbuh yang bagus, lebih bagus bisa diganti. Contoh misalnya, ini satu ini tetap, Oke. tapi kalau misalnya nanti ada di sini, ada tunas ke sana, nah, tentu ini di kurangi terus kemudian ini juga, kalau ini masih ada yang di sini dipakai, ini juga, kalau ini ada di sana tentu nanti di bulan juga dipakai ada yang di sana, pintu contohnya. Jadi eh, tetapi dengan konsep pokok yang seperti ini jangan berubah-berubah. Kalau kita sudah konsep yang berbatan panjang ya berbatan banyak jangan berubah ubah lagi. Kalau berubah ubah nanti di saat di dengangan membuat ini nggak jadi jadi. Jadi e, kita boleh merubah harganya percabaran dan perantingan Mengingat ada titik tunggu yang lebih bagus untuk menunjang konsep yang kita buat tadi Oke. Nah, e, Monggo kalau mau ada yang tanya Oh iya tadi saya mau menjelaskan bahwa Di saat kita membuat konsep berbadan banyak Tentu yang paling utama yang perlu kita berikan adalah komposisi Komposisi itu adalah lebih rendah depan belakang, kiri kanan, dan seterusnya nah salah satu pertimbangannya adalah eh, posisi dari batang itu ada di posisi mana so, kalau posisinya itu di kanan tentu usahakan itu dia lebih kuat lebih, lebih tinggi dia untuk menunjang perform dari batang yang utama dia. terus kedua dari misalnya batang nah, kalau misalnya batang yang tidak kuning ya, usahakan batang ini tidak dipaksa untuk menjadi batang yang tinggi nah, dan karena logikanya kalau batang yang kecil, ya, logikanya kalau batang yang kecil di situ tentu dia akan tumbuh lebih pendek daripada batang yang lebih besar, ya itu salah satunya. Kemudian komposisi yang kita bentuk tentu juga mengingat pada prospektif juga jadi dalam protestif itu bisa kita berbicara berlalu banyak tentu ada satu atau dua batang atau lebih yang itu menunjang mengesankan bahwa pohon itu ada di posisi yang jauh contoh yang kayak gini, ya ini walaupun kecil tapi dia mempunyai uh, fungsi yang uh, besar karena dia me mengesankan bahwa posisi dia ada di lebih jauh daripada yang ada di depannya ya, mengingat itu berarti kita uh, sudah memainkan perspektif di dalam komposisi yang ada ini nah itu, itu beberapa tips yang uh, apa namanya uh, perlu saya sampaikan selama proporsinya itu tidak terlalu mengganggu ya, contoh ini sudah gede di ya terus kemudian ini sudah ada yang mewakili gede juga ada dua di sini Ya, selama ini masih apa namanya masih ada yang mewakili besarnya untuk mem, untuk menunjang adanya pohon ini itu tidak masalah. Itu untuk proporsi yang komposisi batang. Kemudian ada proporsi yang eh, perantingan atau percabangan. Ya. kalau kita melihat di sini eh, ada beberapa yang sebetulnya perlu dilepas. Ya. contoh pertama ini ya contoh kemudian ini ya cuman ada satu dua saja kalau yang di sana ada beberapa nah kenapa ini saya potong ya karena ini konteksnya adalah konteks eh, edukasi konteks eh, sarasehan atau mungkin pembelajarmu ya. jadi kalau ini saya lepas saya lepas komposisi yang kita bentuk tidak kelihatan gitu ya jadi ini adalah konsep awal, jadi kalau ini tentu, ini nanti butuh ada pembesaran batang, cabang, yang memang dibutuhkan untuk mempertegas dari konsep yang kita buat ini. Ya. Karena konsepnya kita sekarang ini secara sehat, eh, apa namanya, edukasi, tentu saya tekan eh, percabangan dan peraketingan itu sesuai dengan konsep yang akan kita Bikin. tetapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa perantingan dan percabangan yang butuh dibesarkan ya mau ke yang lain yang paling utama adalah menentukan center point atau titik muka atau kelebihan dari bahan yang kita punya nah tadi di awal sudah saya contohkan bahwa jika kita memang belum terbiasa untuk menentukan center point atau DP muka atau uh, apa namanya kelebihan dari bawah itu ya pelan-pelan putar -pelan, kiri, putar kanan diiringkan kiri, kiring kanan nah, untuk pohon yang berbatang banyak tentu dia harus ada yang dominan salah satu mungkin dari jenengan biasanya menyebutnya batang utama kayak gitu. nah batang utama itu ada beberapa tips dalam menentukan batang utama yang pertama usahakan batang utama ini lebih besar daripada yang lain kedua, posisinya titik tumbuh dan nerah tubuhnya lebih dominan lebih dominan dalam hal ini dia lebih bisa men langsung bisa kita lihat bahwa dia itu mewakili komposisi dari batang ini menjadi batang yang dominan ya. Nah, dalam hal ini kita pilih yang datang yang lebih besarnya ini, kemudian dia juga dominan. Nah, dominannya, titik tumbuhnya dan arah tumbuhnya tadi itu, kita usahakan dari uh, kita membentuk apa, kita mem-trial me, error tadi untuk yang diputar ke kiri, ke kanan, di, mas. jadi bagaimana dia bisa dominan yang kita tarikan dengan diputar, diiringkan, di apalagi nama kiri, putar kiri, putar kanan, dan seterusnya. Kalau kita misal saja kita tentukan itu depannya di sana dari sana, tentu ini kan tidak dominan, man. ya kan? Nah, ken kenapa kita bisa pilih dari sini? Karena itu tadi kan titik dari pohon yang kita pilih menjadi center point atau menjadi batang utama, dia titik tunggu dan arah tumbuhnya dominan kalau dari sini. Dan yang paling penting ada cabang-cabang yang menunjang dia menjadi sebuah batang yang utama. Jadi ini ada isian-isiannya, ada isian-isian cabang yang menunjang dia menjadi batang yang utama dibandingkan batang-batang yang lainnya. Gitu Mas kira-kira bisa diterima? Yang saya sampaikan itu betul. Tetapi konsepnya apa? dulu gitu? Jadi di dalam pohon, di dalam kita membuat pohon bonsai itu kan gaya dan konsep bermacam-macam Mas macam-macam -macam sekali. Nah, kalau jenengan memilih gaya itu natural atau formal kata hal yang jenengan ingin ada itu vital, ya vital. Itu. Karena pohon yang berkonsep natural atau formal itu tuntutannya banyak, sangat banyak. Dari mulai kaki, pondasi, pengecilan titik tumbuh, arah tubuh terus kemudian ada siapa, tanggal itu untuk di perhatikan sama sekali jika diperhatikan betul nah kalau ada hal-hal yang mengganggu di situ, itu kan jauh bisa mengurangi penilaian orang terhadap pohon tersebut ya ini untuk konsep yang seperti itu nah seperti yang, yang nanti kalau ada hal-hal yang menghalangi itu tadi pandangan itu itu kan langsung kelihatan ya gitu karena pohonnya itu formal sedangkan konsep batang atau konsep pohon-konsep itu tidak hanya itu puluhan, bahkan mungkin ratusan uh, gaya ya kan? nah untuk yang bergaya surrealis seperti ini atau berkonsep surrealis seperti ini gayanya berbatang banyak. untuk hal yang itu bisa disampaikan atau untuk pohon yang ekspresi boleh, ya kan? selama semua itu masih dipandang relevan bisa dipandang logika gitu ya. nah, beda apabila nyenengan memilih dayanya itu natural atau formal ya. dia bercerita bahwa ini satu buah rumpun atau satu, satu buah koloni yang tumbuh di bawah eh, tumbuh di atas satu media yang mempunyai landscape ya, baik itu mungkin landscape atas, mungkin turun, dan seterusnya nah, untuk mempertegas konsep itu ya kan, kita pilih pokoknya yang tipis. Coba bayangkan aja kalau konsepnya begini terus botnya segini. Bisa lebih masuk yang begini atau versi yang tipis Nah, itu pot pertama ya. Kalau kita buat lebih panjang, ya. Tentu di sini tadi saya bilang ada landscape-nya. Tentu nantinya di saat kita mau menampilkan pohon di atas display, tentu kita akan bisa membuat landscape di sini. Untuk mempertegas dari konsep pohon berbentangan banyak, nah, nah, kenapa ditaruh di miring atau di sisi kiri? Karena ini pemberatan alat tubuhnya dan perspektifnya pengecilannya tadi itu ada di sebelah kanan, ya kan? Ini pengecilannya di kanan. Ya. Kalau pengecilannya ada di kiri, ini ditaruh di mana? Di kanan. Kan? Gitu. Dengan begitu urutan dari komposisi yang kita buat tadi itu terbentuk dari yang besar ke kecil ke kecil ke kecil sampai yang perspektif ke paling kecil. Nah, gitu. dengan begitu di sini nanti akan kita buat landscape yang menjelaskan bahwa ini adalah serunan atau sukoloni pohon yang tumbuh di salah satu landscape atau di salah satu komunitas. Gitu. Jadi ini saya jawab tidak mewakili pohon pembuatan banyak saja. Jadi kita mewakili untuk semua pohon atau semua konsep di saat jenengan menentukan proporsi, ya, proporsi, komposisi dan sebagainya itu ditentukan oleh logika sama rasa, ya kan? Tidak bisa saya bilang, oh ini sepertiga, oh ini di belakangnya sekian senti, Pak. ini di belakangnya tidak bisa begitu. Kalau begitu ilmu kita bukan ilmu seni, itu ilmu awal namanya eksak berarti kan? ilmu matematika, ya, kalau namanya ilmu seni itu bebas, ngomong oh, jenengan. Tetapi jejak jenengan menentukan komposisi dan komposi yang disebutkan sebutkan tadi itu, tetap logika sama rasa yang kita mainkan. Bagaimana caranya mempertajam logika Di Gimana? Sering-seringlah Anda menangani atau yang tadi disebut trial and error. Jadi dengan mencoba ada kesalahan, perbaharui lagi, ada kesalahan, perbaharui lagi, seperti itu. Walaupun dalam konteks kita berseni itu tidak ada kata salah ataupun benar. Tidak ada, oh ini salah, enggak, nah, begitu, oh ini benar, enggak begitu, jadi di dalam konsep kita berseni itu bebas, monggo. tetapi tadi itu kita dibatasi beberapa koridor tadi itu yang saya sebut di depan, jadi ada, eh, salah satunya ada eh, orientasi, gitu. orientasi jenengan mau diapakan pohon jenengan, mau dinikmati sendiri, mau dijual, mau mau dikonteskan, kalau mau dikonteskan ya, enggak boleh, hanya semaunya sendiri kan gitu, ada hal-hal yang ada di, apa namanya, di, bukan diatur, tapi ada hal-hal yang perlu diperdimpangkan. Tengahkan gila? Yang sedikit ini, mudah-mudahan, yang hanya seperti ini bisa bermanfaatnya bagi dengan semua. Amin. Nah, terus kemudian saya mohon maaf apabila dalam... Pertemuan kali ini baik, baik Mulai dari kemarin saya datang Kemudian dalam kelasan penjurian Dan hari ini dalam konsep kita ber, e, Beredukasi bersama Ada salah kata Atau salah bingkang aku Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Mudah-mudahan nanti suatu saat Kita bisa bertemu lagi dalam event yang lain Dan dalam edukasi yang lebih Baik Semangat terus Dan Jangan gendol dalam kita berbunsa mudah-mudahan nanti ke depan ada feedback ke kita, baik itu prestasi dengan dalam membuat pohon maupun feedback dalam sisi uh, finansial. Oke, karena sekali lagi pohon bonsai atau kita bonsai ini uh, salah satunya adalah menjadi uh, salah satu alternatif ekonomi kreatif yang pada akhirnya nanti akan ada fitur nominal atau finansial yang akan kita bisa terima. Ya, semangat terus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.